Ku wabarakatuh balik lagi sama papa. Aduh terus ya, udah lebaran aja. Sekarang lebaran kedua, berarti oh ya kamu juga mengucapkan minum izin. Apa izin? Mau oh, maaf lahir Main kalau misalnya di, dari kamu mempunyai salah, maafin punya semua tim juga. Kalau misalnya punya salah, sama kalian di maaf. Wali, kalau punya hutang lagi aja. <laughs> Terus, kemana juga? rencananya juga, pembom -pem sebenarnya hari pertama tuh mau bikin video sama keluarga gitu. Mau bikin video udah opening, udah uh, ini eh pas mau terakhir-terakhirnya. kameranya ketinggalan, uh. tapi nanti bakal ada video pambah sama keluarga besar. Mama punya seriwuh sekarang Tompam mau cari makan Tompam gak sendirian Tompam gak sendirian Tompam sekarang ada kemana makan langkah jauh di Atu ya mumpung lagi ada di Bandung lagi liburan kita culik aja langsung Belakang ada siapa coba lihatin halo dulu dong semuanya halo kita kesini deh kesini ya ke Jakarta nah, gitu kenalin siapa aja di belakang, kenalin kenalin kenalin halo aku Naila Hai, aku Echa Echa jadi mereka berdua tuh menggunakan pam-pam jauh jadi mumpung lagi liburan di Bandung terus eh, kemarin juga udah 2 tahun kan nggak bisa mudik jadi oh, no. momennya lah gitu kita ajak kulineran di Bandung dan ternyata bukan ternyata juga niatnya tuh pertamanya kita mau makan biga eh pas dilihat di uh, aplikasi aplikasi online habis. menunya udah pada habis <tuk> <sih>. <tuk> <tuk> <tuk> mereka juga pengen apa sih biga apa sih ternyata apa habis jadi kita langsung melewir ke daerah ini mobil 9, 10, 11 katanya mereka pengen langsung makanan berat ya udah aja kita langsung bawa ke Pujud kita makan makanan berat khas Sunda gitu, kita lihat sehat, tapi view nya oke lah gitu jadi pokoknya lihat, pantengin terus video Pampamp mau ngapain sekarang mau makan apa makan Sunda aja sama haap pengakan-pengakan ini terus videonya dan jangan lupa di like, comment, subscribe pet tadi. agak macet dikit sih setelah jam ya, gitu. Itu udah masuk dah, nyampe kita udah sampai 44. Enak dingin di sini tuh petak, saya enggak mau pulang udah makan tuh pengennya datang tidur ya ya Iya. Udah ngantuk. Sudah. Kok kenapa berdiam aja di belakang? Kayaknya kayak ngeri aku sih. Ayo ke depan gitu. Udah lama-lama belum sih? Udah. <tuh> udah lapan, belum? Enggak, belum. udah lapar belum <tuh> nggak belum jadi lapar, aduh, ayo, ayo, ayo nggak usah makan nih, ya, <tuh> <tuh> ya udah, ya kita langsung ke tempat makan itu bawah, kita naik ya di lantai 2 biar kelihatan sih buat apa ke Oh Jesus how pious yeah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 bahwa ya bahasa Indonesianya. Enggak dan mereka Ini nah, nah, si Ya Jadi di sini tuh deh, kasih payangin kita. Itu. Terus papan juga pesan merek gore ini. kalau orang Sunda tuh kalau sambal tepeng sambalnya nih oh, ini, ini, ini, hmm. Ini. Hmm. Nah, oke, sekarang kita hmm. makan karena tadi kita belum makan malam hmm. kita ini masih masih harus habis ya kalian kalau misalnya kurang hari paket coba biasanya daerah mana nih? Bukan Oh, wah, tadi lagi tiba-tiba yang kita Siap, Bapak kameramen <tuh> nah, Kita masukin Gas. Gas. Suka Pertanya. Pertanya suka enggak? Suka peta enggak? Karena menurut makan peta senang Lagi ngamut? Berarti kau lagi ngamut ya ada yang pernah makan peta? Ya. Iya, kalau aku mah jengkol Tapi kalau kita lebih ngamut Wajib, seperti mereka tuh Mereka tuh dari Jakarta bapa, Ibunya tuh kakaknya pam-pam orang barangnya kamu mau diambil? orang buat dimakan biasa malu-malu gitu ya nanti udah lama jadi malu-maluin jadi gitu. <laughs> udah lama malu-maluin udah ini udah gitu ya oh, minum panas Oh. No. Nah, panas. oh. Bosen, setiap makan ayam karena ya, nah, ya sambal namanya sambal juga, nah, jangan jangan kita pilih yang apa, kita udah beres makan, pemakai pemakai baru makan. sambalnya, kita coba nasinya. kita Ayo, mari kita coba. Kita coba, mudahnya mereka jadi, <susur> bikin Youtube? Bikin Youtube Om. Ternyata kata malu Kayaknya <susur> ada doang deh, yang baru <susur> Yang kenapa? kalat tadi ya enak. Kan? Nah, yang enak? ada 4% Jadi makan sama teman-teman sama, temen, sama, sama, -sama, sama, -sama. juga pada makan pada di sini. Ada lagi di atas tadi kalau ada acara kita coba siapa? siapa? coba kamu juga belum air dari YouTube? mudah Semogaan cepet cepetnya. Kan? Nah, Buanya juga sih ya. Jika kau kalian turut akan ke warung bu Nenek. Jadi sebelum warung kita, sebenarnya ada yang enak juga warung teh nang. Cuman kalau dia mereka penuh, hari ke sini ramah. <tuh -tuh. Apa -apa, <tuh -tuh. Kalau pameran mau warung teh nang? Oh enggak, ini buat saya aja semua. Mereka bakal cuma gak bisa nanti, Iya Biar ada kelihatan lah Apalagi saya kakak ayah kan baru beres sekolah Didoain juga buat Tonton, yang nonton, apa tes UPN Untuk P, E, P, P, P kalibatung. Adek, Bagus, dia Kalau bisnis. Karena saya kurang-kurangnya pada titan gak kayaknya om-omnya <tuk> Dari dulu gitu ya tuh Pokoknya cukup memabal oh, Mereka lagi gitu. oh, Jangan diikuti ya. Jangan diikuti Jangan diikuti ya, Jangan diikuti, ya. Itu kenakalan remaja Cukup om-omnya aja Apa kabar? Cukup om-omnya aja. Om ya. aja Jangan nakal ya, ya, ya, ya. Amin. Amin. jangan lupa. Ya. ya. ya semuanya makan. Kita kapan -kapan. kita semuanya makan. mau makan. pada kita nanti kita makan. Kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Okay. Oke, <laughs> jadi jadi kita udah makan, tadi udah makan, terus tadinya mau closing di sana, ooh iya, jangan kurang. Oke, okay. jadi niatnya kita tuh mau closing di sana, udah makan, bawa kameramen lupa nggak bawa baterai cadangan, jadi closingnya di sini, gitu. Mumpul lagi macet di depan. Empat. Gimana makannya? udah pada masih kurang atau gimana enggak udah cukup udah kenyang gimana nanti makannya sekarang ya, gimana nggak tahu itu faktor karena pasti karena kelaparan atau gimana <laughs> tapi ya enak, jadi, <laughs> enak. enak. itu jadi enak gitu ya enak be enak ya hmm. itu paling lembut kalau ditanya enak enak wow enak. <laughs> keluar gitu, jiwa-jiwa itunya gitu Jiwa-jiwa barbar Jiwa-jiwa barbarnya keluar sebenarnya barbar, dia tuh orangnya Cuman ya, ini aja lah Besar Jadi, buat video sekarang Apa kak? Nah? nah. IG-nya dong Nanti uh, IG-nya ada, nanti dicentumin ya di bawah Spill Ngeri bahasanya, Bahasa wah Bahasanya kartu itu biasanya juga Tinggal yuk, IG, iya. Saya juga kayak gitu. Nanti IG-nya dicantumin ya di bawah di kolom komentar sama Nabi. Di ini, video nya dulu ya. Buat video sekarang, oh, besok juga kita mau pergi lagi, ya. Kayak kita mau pergi, kita mau liburan bareng kita di TV berdua di sana. Kalau ngeliat hal, kita mau rencana, kita mau ke Pangalengan. sekalian. Pampang juga mau ke sana gitu. Jadi sekalian liburan, sekalian kumpul. Itu ketemu keluarga yang pangannya gitu. Jadi nanti juga kita bikin video di sana ya, video. Makanya pantengin terus videonya Pampang jangan lupa nih subscribe, di-like, komen, dan share buat video sekarang ngomong pamit sama mereka juga pamit friendzone tuh liatin mereka eh pokoknya ya cucu gitu ya, yah pamit, pamit mereka juga pamit kayaknya udah sebenernya papa juga udah ngantuk udah full cuma ga ada yang bisa ngantuk jangan papa. sampai tidur di jalan ya iya ga akan ngantuk nanti kamu digantuk sama ibu lagi udah nelfonin ya pokoknya segitu aja yah pamit, selamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh